Salam sejahtera semua apa kabar uh, dalam video ini saya akan terangkan cara kita tukar transition dalam OBS Studio. Transition ataupun transisi adalah uh, perubahan yang kita nampak apabila kita bertukar daripada satu scene ke satu scene yang lain macam kita tengok dalam uh, PowerPoint umpamanya. So untuk versi OBS studio yang terkini ataupun versi 26.0.2 ataupun Oktober 2020 ke atas OBS telah menambah transition dengan lebih senangnya untuk kita tambah ke dalam scene-scene kita so apabila kita bergerak daripada satu scene ke scene yang lain, kalau kita gunakan yang ada di sini kita akan nampak cut, fade, swipe semua ni, kalau anda tak nampak scene transition di sebelah penjuru Uh, bawah kanan ini, anda boleh pergi ke view di atas menu ini, pergi ke docs and then, tick sahaja scene transition, kalau tidak ada di bawah uh, itulah, ok, so, um, so kalau saya gerak daripada satu scene ke satu scene yang lain, yang ni adalah swipe kalau saya tak nak swipe, saya boleh tukar fade, yang ni sangat common alright, fading anda boleh tukar duration ni, untuk menambahkan lagi Makin tinggi uh, millisecond tu saat dia uh, millisaat itu makin uh, slow lah ataupun makin lah dia punya transition. So yang terkini yang dalam tambah adalah fit to color ataupun lumo. Kalau fit to color ini ialah kita nak fit ke color apa. So kalau kita tekan di sini setting properties, kita boleh tentukan color apa yang kita nak. Biasanya fit to black lah kan. Tapi misal kata kalau kita tak nak fit to black, kita boleh tukar ke fit to white. So, contoh kalau saya buat di sini. Nampak? Dia fade to white color. Ok. So, yang tu fade to color. Yang saya nak anda cuba adalah luma wipe. Luma wipe ni kalau kita tekan luma wipe. Tambah dahulu luma wipe. Di sini kita dapat pilih. Ah, Yang ni lah yang ditambah dalam uh, OBS Studio yang terkini. Dia Yang ni luma wipe ni yang, yang disenaraikan di sini ada sama seperti dalam PowerPoint lah. Contoh kalau kita nak blind horizontal. Kita boleh tekan soft je ok. So, bila kita gerak. Nampak? Lumawipe tu. Ok. So, yang tu lumawipe. Kalau nak tukar lumawipe lain. Tekan balik ke setting ni. Properties. And then, anda boleh pilih yang lain. Contoh, kalau nak spiral. Ok. Yang ni spiral. Nampak? So, anda boleh. Pilih sahaja. Kalau nak kalau tak sure, boleh tekan preview. Dia akan tunjuk preview di sini. Alright. Sama seperti dalam powerpoint sebenarnya. So, kita boleh pilih. So, sebelum ni kalau OBS studio kita hanya under fade dengan card dan swipe. Sekarang anda boleh guna Luma Wipe yang lebih senang untuk kita integrasikan ke dalam scene-scene uh, kita. daripada Untuk bergerak daripada satu scene ke satu scene yang lain. Baiklah, yang tu Luma Wipe. Kalau anda nak lebih canggih lagi, anda boleh gunakan Stinger. Cuma stinger ni anda perlu download terlebih dahulu stinger-stinger yang berguna. Stinger ni dia macam animasi transition yang kita dapat download daripada media lain ataupun sumber lain. Kemudian kita tambah ke dalam scene kita sebagai transition. Terdapat banyak sumber yang kita boleh download stinger sebenarnya. Anda boleh download daripada YouTube ataupun kalau nak senang pergi ke VDZ ni cari sahaja transition ataupun stinger. Uh, anda dapat senarai yang percuma macam ni so download sahaja mana-mana transition yang anda nak kemudian kalau nak edit dulu pun boleh ada yang nak edit dulu nak tambah perkataan nak tambah nama channel umpamanya anda buat terlebih dahulu save sebagai video setelah so, anda download uh, stinger anda tu anda hanya perlu tambah stinger kat sini add stinger so anda cari dulu uh, video anda yang anda download tadi tu transition yang anda download tu uh, time ni tentukan masa, dia bergantung kepada transition anda lah, kalau transition anda di saat, anda tukar kepada 5000 millisecond ataupun nak nak kurangkan lagi pun boleh so, sekarang saya letak 5000 uh, millisecond so, bila saya bergerak daripada tu, dia akan keluarkan yang ni dulu uh, nampak main a bit slow lah, kan sebab, uh, saya letak 5 sebab saya letak 5 saat so, agak slow, tapi tak apa, uh, so nampak tak transition dia dia akan close stinger dulu so anda boleh gunakan stinger ini untuk letak contoh logo anda ke logo channel anda ke ataupun transition-transition uh, yang lain yang anda nak so yang tu stinger baiklah itu sahaja perkongsian saya pada kali ini kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan di dalam ruang komen di bawah dan jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih